Hai hey, teman-teman jangan lupa ya Jumain like dan subscribe channel Mesa Karya MK Oke okay, para sobat semua selamat berjumpa lagi di channel saya Mesa Karya MK Di kesempatan kali ini saya tidak memberikan satu cara ataupun proses pengerjaan Tapi saya akan mereview satu mesin perontok padi yang sangat minimalis sekali sobat semua mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat para sobat semua bisa dilihat sobat semua untuk bahannya sendiri di sini saya menggunakan siku 4 kali empat dan dikombinasikan dengan siku tiga kali tiga dan ininya seperti ini sobat semua mata gilingannya Untuk matanya sendiri Ini kita masih tahap uji coba ya sobat semua ya Kita lengkungin seperti ini Maksud dan tujuannya agar si jerami tidak terlalu banyak ketarik ke dalam sobat semua Tapi buat para sobat bisa menggunakan yang lain atau seperti ini, sobat semua. Pada umumnya seperti ini bisa dibengkokin sedikit. Ini bisa dikira-kira aja ya sobat semua ya. Untuk ukurannya sendiri sobat semua, saya di sini menggunakan ukuran dengan tinggi dari Bawah ke atas sini sekitar 90 cm, dan bagian belakangnya, sobat semua, ini dengan ukuran 1 meter, sobat. Dan untuk lebarnya sendiri, ini dari sini ke sini sekitar 55 cm, sobat semua. Untuk bagian sininya, di sini saya menggunakan siku 3x3 ini untuk... Padi yang sudah rontok dia turun ke di sini dan ini dikasih jarak sobat semua dengan tujuan agar angin dari kipas itu bisa masuk melalui selas ini sobat semua. Jadi untuk padi yang kosong ataupun yang kurang bagus bisa kebuang ketendang oleh angin sobat semua. Dan untuk tinggi Sini, sobat semua dari sini ke sini sekitar 64 cm ini sengaja saya review sobat semua sebelum ditutup sengaja, agar para sobat semua bisa lebih detail melihat kerangkanya agar lebih jelas dan saya akan menggunakan tutupnya ini atau dindingnya ini menggunakan seng saja sobat semua karena untuk meringankan biaya ya sobat semua untuk permukaan yang akan saya tutup dari sini sampai sini sobat kanan kiri agar tendangan angin lebih kencang sama dia bagian sini saja sobat semua sama bagian sini Dan untuk atasnya sendiri, Sobat semua, ini kita kasih tutup sekitar 35 cm Dengan tujuan agar si padi tidak mental keluar, Sobat, atau mikrak senama kanan, Sobat semua ya Jadi masuknya padi itu dari sini, Sobat semua Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk para sobat semua yang ingin merakit mesin perontok padi minimalis sobat, dan untuk mesinnya sendiri saya menggunakan mesin ini mesin second ini sobat semua, mesin bekas ya, jadi memanfaatkan yang ada. Di sini saya menggunakan bantalan balok, bantalan balok bisa dilihat mungkin ini. Sangat relatif ya, gimana para sobat semua Nyetelnya saja Untuk pulinya Yang besar bagian atas ya sobat semua Dan ini sangat penting nih sobat semua nih Coba dilihat sebelah sini Untuk bagian kipasnya ini sendiri sobat semua ya Ini kan puli kecil ya sobat jadi saya membuat dudukan kipas terlebih dahulu Bisa dilihat sobat semua Langsung nempel ke puli ini Puli kecil nih sobat semua Menggunakan bosing dan besi plat Jadi ini benar-benar aman sobat Karena kita menggunakan kipas yang besar Dengan tujuan agar anginnya lebih kencang Ya jadi para sobat semua sekali lagi untuk bagian dindingnya sendiri saya akan menggunakan seng permukaan yang akan saya tutup bagian sini serta bagian sini sobat semua dan bagian sini serta bagian sini ya sobat semua ya. <tuh> Oke. Okay. Mungkin sampai di sini dapat dipahami untuk para sobat semua dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk para sobat semua dan bisa menginspirasi yang ingin merancang mesin penggiling atau perontok padi yang sangat minimalis dan murah sekali biayanya sobat semua. Dan untuk para sobat semua yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan like dan subscribe agar kita bisa selalu berbagi dalam seputar ilmu-ilmu ataupun keterampilan-keterampilan yang bermanfaat. Terima kasih.